Biulumi wa nafa'ana bi ya bismillahirrahmanirrahim wa laqad fatwa Testa'inu bihi l'kudah. Yang dipakai. Yata jarau. Yang memakai. Bihi dengannya. Tolibul mubahati. Orang yang mencari kesombongan. Ilal gulabati. Untuk kemenangan. Wal ifhami, maksudnya kemenangan. Aus sajain atau saja kata-kata yang di apa, yang diurutkan ini loh. Wahai ibu, aku selalu rindu kepadamu di saat dalam tidurku. Aku tak pernah melupakanmu. A ah, u u u ngono namanya saja. Oh, kekasihku, <laughs> Namanya saja. Da idaei ngono ngene. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa binas sa'in. Dalam urutannya weten ngene-ngene. Heh. Ngono sing Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Rasulillah Sayidina <laughs> Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah amba ta <laughs> namanya saja hmm. Mujharfin Awas sajain atau saja atau kata-kata Mujahrofin yang dihiasi. Ya tawas ya tawassalu yang menggunakan bihi dengan saja alwa idu, alwa idu penasehat atau orang yang Misi mau hasanah idu hasanah itu. Alwa idu penasehat. Ilas awami untuk menipu orang awam itlam yaraw karena mereka tidak mengetahui ma sesuatu si salah salatati selain ini tiga musidatan musidatan dengan memburu lil pada haram wasabkatan dan meraup. lil khotami lil khutami pada harta benda. Sekarang ini udah dekat dengan Yomil Kiamat, terlalu jauh dengan kurune kanji Nabi. Nyampe-nyampe, ilmu agama itu loh, dibuat batu loncatan untuk mencari uang. Lahir, oknum-oknum ulama, oknum-oknum da'i, pengisi-pengisi ceramah, kemudian mereka menghiasi organ tubuhnya dengan keseng-keseng, keseng-keseng eh, keulamaannya, memamerkan baju-baju mereka untuk menipu kepada orang awam. Hmm? Mereka meruntutkan kata-kata mereka dengan isi maudhuqhasanah yang menggembarkan, yang meng mengocok isi perut. Kemudian cuma ujung-ujungnya untuk mencari popularitas diri dan untuk menarik harta benda dari orang-orang yang bisa ditipu. Pada akhirnya pondok apa itu? Pada akhirnya pondok-pondok pondok pesantren menjadi sebuah peluang empuk untuk mencari keuntungan. Eh? seorang da'i-da'i yang hanya untuk mencari keuntungan pula, pada akhirnya yang diingat oleh masyarakat bukan isi ma'idohnya, tapi lucunya, gemparnya yang bisa mengocok isi perut, dialah yang diacungi jempol. Ini zaman sekitar 1000 tahun yang lalu ini. Imam Hujjali saja seperti itu. Apalagi seumamanya Imam Hujjali dihidupkan oleh Allah di zaman-zaman semacam ini. <tuh> Fa'amma ilmu tarikil akhirati maka adapun ilmu jalan akhirat. Nah, lu kan ngakil lampu nih. Mata saya nggak kelihatan nih. Fa amma ilmu turiqil akhirati. Maka adapun ilmu akhirat. Ilmu jalan akhirat. Wama dan sesuatu. Darrojah. Wama dan sesuatu daraja yang menempuh alaihi padama, asalafu As ulama terdahulu, asalihu As yang salih, mimma dari sesuatu sama yang memberi nama hu patama Allahu Allah Subhanahu Maha suci Allah fi kitabih di kitab Allah fikhan fikih wahikmatan dan hikmah wa ilman dan ilmu wadiaan dan cahaya wa dan sinar, wa hidayatan dan petunjuk, wa hidayatan dan hidayah, wa rusdan dan petunjuk. Fakot asbaha, maka benar-benar terjadi, di antara para makhluk, di antara para manusia. Mana nih khulki, ini manusia. Madwiyan. Fakot asbaha, maka benar-benar terjadi. Mim khulki, di antara ma manusia, madwiyan dikerumuni, wasoroh, dan menjadi nasian lupa, mansian, serta dilupakan. Ilmu jalan menuju akhirat, dan juga ilmu yang telah Ditempuh oleh para ulama-ulama salafus Di mana Allah telah memberi nama Al-Quran dengan nama fikih, dengan nama hikmah, dengan nama ilman. Dengan nama dia, nur, hidayah, rusat. Namun apa yang terjadi? Di saat mereka-mereka dikerumuni oleh para manusia. Manusia mencium tangannya, manusia berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Lalu apa yang terjadi? Ulama-ulama itu sama lupa. Ulama-ulama itu lupa diri bahwa status daripada ulama itu adalah melayani umat, khodimun umat, bukannya malah pengen dirumati umat. Hmm? Kiai itu bahasa bahasa Arabnya itu kan khodimun umat nih, yang meladeni umat yang melayani umat nih eh naun masyarakat itu to do urunan kabuh untuk apa coba untuk pengajian umum dalam rangka Isra Mi'raj dalam rangka Maulidul Nabi do urunan kabuh jebul kyai kiai atau dai-nya itu penceramahnya itu malah raurunan raurunan dewek yo ngono deg tegel lu gelem nampa salam tempel salam tempel tebal bahkan kadang-kadang mereka itu menarik bisa roh na bisa roh padahal yang iuran itu tidak hanya sekedar orang-orang kaya tapi orang-orang fakir punya uang 100.000 dulu berani kocek hmm? sekian persen 20 ribu diambil untuk iuran pengajian. Bahkan ada yang berani segala-galanya. Ya ini moros, diambungi tangan. Duduk manis, suguhani bermacam-macam. Ya enggak? Makan apa ada semua. Ngisi pengajian semuanya, mendengarkan semua. Selesai pengajian, isi untuk salam. Salam. Lungunu, lungunu. Beruntak. Asli loh, gara-gara apa coba? Bisa rohnya kurang. Saya itu pernah ngisi pengajian, tidak perlu saya sebut. Di gisi ngisi mau hidupi orang lalu. Siji saya sama beliau. Hmm? Suatu ketika Kebetulan saya itu ngisi pengajian yang pertama. Hmm. Aku enggak ngerti kalau beliau itu ambil dudul, dudul apa itu, dudul kitab itu saya enggak ngerti. Jadi beliau ngisi pengajian ambil dudul kitab. Di waktu itu saya ngisi pengajian itu. Di antara perkataan saya, "Umat ini jangan digadaikan dengan eh, jangan diuangkan, jangan dibuat bisnis dan ini sebagainya." Selesai ngisi pengajian, tokoh aku dienekno. Heh, Yai Mukaror, dalam Yai. Wei nyindir aku ya. Kaget aku. jebul jepul beliau maju ngisi pengajian, jebul jepul perang isi pengajian itu adol buku. Dawung <laughs> di bilang, aku dikira nyindir. Lapa poso ngono-ngono nyindir. Nusa iso ngerti nak beryu adol buku itu sayang gak ngomong gitu kok. Heh. Dilakale Allah salam template e eh, akeh aku. pengajian pengajianku menggebu-gebu nyampe sirahku nyampe meter me bang. Heh. Huh? Saking tenang, -tenang saya dibuji rai tebal. dileleh beliau zaman itu mungkin umur saya mungkin baru sekitar 27-an. Beliau di salam temblei. Kebetulan kurang, menurut beliau. Lalu nemuin saya. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini kok cuma segini lu, gimana ini? Ini untuk transport saja nggak cukup. Kemudian tuh panitiane dipanggil, huh? panitiane dipanggil, ini gimana ini ini ini ini ini ini, huh? saya bilang mohon maaf pak jayi saya nggak ngerti, saya, saya ngisi butuh ngisi dan saya pun nggak butuh salam templat, <laughs> panitiane ngeluh sih, pada akhirnya tuh panitiane utang utang, 65. dengerin ini, oh kiai cap. <San -tuan> jam gajah duduk. Saya kan <-tuan> <San -tuan> <San -tuan> gitu. Hmm? Saya kalau ngisi-ngisi pengajian di malam modal. Ini ini tadi ada orang apa itu nyuruh ngisi pengajian di sebuah daerah. Saya selalu saya WA. Itu santri itu santri, santri. murid-muridnya ada berapa? Kebetulan beliau tadi bilang 190 yai udah nanti saya bawa buku tulis, eh, bawa buku tulis insyaallah saya membawa buku tulis 950. 950 itu kalau buku tulisnya itu tiga an 3.000 ribu kali sembilan berapa coba <coughs> berapa coba sembilan ratus kali tiga berapa berapa 2.850.000 juta gitu kan harus modal eh? dai seperti itu lagi pula hari gini masyarakat sekarang ini kalau hanya sekedar mau idul khasanah di ya, YouTube udah bilang-bilang ya enggak muajjat di YouTube almu buarok Bosok nongak yang berdak kalau Sekarang ini udah waktunya masyarakat butuh seorang ulama, seorang pakar tidak hanya sekedar menyampaikan visi dan misi, tidak hanya sekedar menyampaikan isi mau ido, harus dibuktikan. Hmm? Saya ini berusaha kalau apa itu kalau ngaji ekvia eh ya ini Saniyati sedekah. Rakyatang mung sewu rong ebu. Siapa yang gak punya uang? Maju, maju, maju nih Yang gak punya uang, tak demi duit Mau? Mau ya, wes rasidu Yang gak punya uang, yang gak punya uang Siapa yang gak punya uang? Yang gak punya uang, yang gak punya uang Siapa yang gak punya uang? Loh ini nanti setiap malam Setiap malam saya pengen bagi-bagi uang Yang enggak punya uang Yang enggak punya uang Mari cepat sugih. deh deh habis mau enggak oh. <laughs> mau enggak mau kesini sini <laughs> <laughs> ini kalau ada santri enggak Nggak dapat kiriman itu nggak masalah. Yang penting agar malam apa? Agar ngaji ya. Nantinya di depan. Ah, ah, ah, ah. Caranya seperti itu. Jadi menyebar ilmu itu itu. Jangan dibuat peluang untuk mencari uang jangan dibuat peluang untuk mencari menumpuk numpuk harta apalagi nyampe nipu dan menipu menipu umat ujung ujungnya apa coba untuk keuntungan pribadi saya ini lama lama atau saya malah nggak punya rumah saya percaya nggak rumah saya dikuasai sama santri saya kalau pulang dari bepergian ke kursi usung gerumju cilecilem saya itu tempat 4 meter kali 4 meter ditempati aku, istri, sama anak-anak Itu samping Kamar saya kan ada kamar itu Itu dikuasai sama Liana Liana sama Prajurit-prajuritnya Walamakana Walamakana Manakala ada Hada ini Salaman Merusak Fitini dalam agama Salaman merusak fitini dalam agama Milaman dengan sangat jadi mereka-mereka itu keulamaan-keulamaan mereka itu ilmunya sudah tidak tahkik, gurunya tidak jelas eh? hafal Quran ya tidak lu ngono dulu pondok Quran eh? Eh? punya pondok kitab jebujubul nabusara blugut gak iso maca kitab orang-orang iso Terus bagaimana, Hah? Dumeh uang kamu banyak terus beli kitab-kitab Beirut-Beirut dari Timur Tengah hmm? kamu dwetangkan di ruang tamu kamu buat jiang dengan bopet yang mewah megah. Ha? Kitab berjuwejir. nyampe dhumu-dhumu, eh Tafsir Al-Mah eh? Uh, tafsir Al ya. Ada uh, Sokeh Bukhari Ada Sokeh Muslim Ada Fatul Bari Ada Khasih Al Jamal uh, Ada Asharwani, uh, Ada Al Majmu uh, Al Muhadab dan lain sebagainya Kitabnya besar-besar Jebul-jebul di dalam Bopet-bopet eh, di kunci Terus siapa yang baca? kiai ini mimpi dina pidato ngalor ngidul, ini rasempat Rasempat apa? Mojo Apa meneh setiap malam Ngisi pengajian Kalau yang ngisi pengajian saya Malah bangkrut, Mereka dukiteh gak pernah nyampe rumah Saya <laughs> kalau ngisi pengajian dukiteh gak pernah nyampe rumah Makanya istriku tuh seneng kalau saya di rumah Kalau saya di rumah kan Tamu-tamu banyak, istriku sing, nitili salam tempele <laughs> Nah, kalau saya ngisi pengajian, mulai wong-wong, toh. Makanya aku kalau ngisi pengajian, toh, bujuku saya ini malah gue. Kalau istri saya nggak ikut, salam tampilannya nggak nyampe rumah. Tapi kalau istri ikut, ya, dididir, diminta sama istri. Ini bukan menyindir, bukan. Saya hanya menerangkan apa adanya. Saya nggak nyindir, gak ada pun, gak tersindir kan, tersara, uh, urusan Anda. Halo hmm? Hele, nak ngaji yang ngedum duit pamer, caranya rausah ngomong gunung. Sampean, melu nyai ini, ngaji eh ya, ambek ngedum duit. Wono, caranya. Insya Allah, sebulan bangkrutnya. Bangkrut jangan kamu lihat cuman sekian-sekian istiqomai minat di istiqomai, tenanan Masya Allah kerajaannya Nabi Sulaiman akan dipindah di tengah-tengah Al-Mubarak Amin Amin, Amin. Salaman Fiddin, milaman yang sangat wahotoban dan bencana. Mutlahiman. Wahotoban dan bencana. Mutlahiman yang mengerikan. Rencana agama ini. Dengan masjid mejid yang dibangun mewah megah. Katanya masjid adalah rumahnya fukorok masakin. Jubul-jubul berjamaah di kunci. Oh, Katanya-katanya. Ulama adalah sayang kepada umat. Jubul-jubul nak dan dak koyok kanjing Nabi. Kaji Nabi itu kalau bersolat, wiridan Itu ngadep karena umat Rasulullah kalau wiridan seperti saya Wiridan ini Kadang menghadap ke utara, kadang menghadap ke umat Kalau solat Memang harus menghadap ke barat Nah imamnya -imam solat ngadep ke timur <Susur> <Susur> <Allah bangsa, "Selah." Susur> Karena ritual solat itu Nyembah kepada Allah tapi setelah sholat kan tidak nyembah kepada Allah. Jadi akhlak yang baik itu. Imam setelah sholat. Ngadepi ke makmum. Melihat makmum. Wajahi makmum biye. Mana makmumku yang cemberut. Wajahi sing mengkerucut. Wajahi sing susanti. Nanti setelah sholat dideketin. Kenapa topak? Kenapa tobu Kok wajahnya merengut? Apa kata bapak-bapak? Aduh bayai Di contoh bang didil. Saya sudah dua hari nggak berani pulang, Pak Yai. Eh? Saya nggak berani pulang, Pak Kiai. Kalau berjamaah ini saya dikunci di dalam, Pak Mireka cowok. Nah, masjid tadi, kunci terus-terus mencintai untuk apa? Bangun-bangun, masjid nyampe mahal-mahal, Jebul-jebul masjid tidur nganggur. Masjid sama kuburan, rame kuburan. Kalau enggak percaya malam ini datanglah ke masjid kuburan Kadilangu. Ke makam Kadilangu ke Raden Patah. Lebih rame kuburannya daripada masjidnya. Akan terjadi di akhir zaman. Masjid terbalik beda dengan zaman dulu. Zaman dulu masjid ramai kuburan sepi, sekarang terbalik. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sekarang keyainya yang masih hidup ini Sudah tidak ramah lagi Umat pengen mertamu loh di jam Jam besok Eh kok besok Jam apa namanya? Jam kunjungan apa jam apa? Namanya? Di depan keyai lo Kadang-kadang ada jam jam dinas sebenarnya. Jam soan. Jam soan. sekian sampai jam sekian. Nanti ada lagi jam sekian jam. Kemarin saya ke Jawa Timur ngantarkan santri. Kebetulan datang saya jam 11 siang. Pengen ketemu sama Romo Yai, padahal Romo yai di, di rumah. Apa kata pengurus, "Mohon maaf. Romo Yai ditemuinya bisanya setelah asar jam 4." Kalau sabar silakan ditunggu, kalau nggak sabar ya udah pulang. Tak buatnya na sem teman Ngono Ngunu ku yoki almu barok tau mai tau buang. Sama mana kiai almu barok bentuknya ngunu itu tau buang teman. Ustad rusangan. Bagaimana nggak disangarin? Ini adalah mungkarot ada yang terjadi pada ulama-ulama akhir zaman. Harus diingatkan. Bagaimana umat ini bisa berkeluh, berkeluh kesah? Problema-problema hmm? masyarakat itu lho. Huh? Di kota-kota itu ada tulisannya apa, coba. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Justru tambah masalah. <laughs> ya enggak? Ya. Huh? Nah sepeda motor digadikan, ini pegadian. Orang yang bayar, sepeda motor disita. Huh? Disita, mas digadikkan Ini penggadehan Satu bulan, dua bulan, gak disombongan Pada akhir edisi disita Coba menyelesaikan masalah Kata. Tanpa masalah Malah tambah masalah Semestinya yang bisa Menyelesaikan masalah tanpa masalah Itu adalah para ulama Ya ulama, eh, disowani Ada jam jenguknya Eh, salah Ada jam sowannya Nahudubillah, kan Kadang-kadang gayane lu gayane, eh? Dapatin Ong Alim, imam apa-apa, geden-gedenan. Serbani, gitu. Jenggotin, gitu. Jauh dari tuntunan Rasulullah. Rasulullah jenggotnya itu, itu cuma satu kepel. Ya naulama jenggotin, nyamati kan nudil, gitu. Eh? Terus gimana? Sa saya ini nggak nyindir, nggak? Coba lah, kembali lah kepada Allah. Eh? kembali kembali fafiru ilallah kembali coba lihat sejarah nabi dan rasul Allah rasatuatiullah pahami sejarah kanjeng nabi bagaimana Rasulullah dengan para sahabat Rasulullah dengan para sahabat saking dekatnya nyampai Rasulullah lelah tidur di pangkuan sahabat baca sejarah di saat Rasulullah perjalanan menuju ke Madinah di saat hijrah di saat Rasulullah di gua sur Rasulullah lelah tidur di pangkuannya eh, Sayyidina Abu Bakar. Hmm? Carikan kiai <tuk> saiki sing isongono. Huh? Carikan. Kiai ini yuk isin karo santri ini. Santri ini isin karo kiai ini. malah isin-isinan. <tuk> <tuk> Rasulullah itu pulang dari perang kebetulan jam sudah menunjukkan jam 3 malam hmm? kebetulan semua sahabat istirahat semua Rasulullah nggak mau istirahat ada seorang sahabat yang nawarin kepada Rasul, ya Rasulullah Rasulullah panjengan kalau aturi tidur saya persilahkan tidur nanti saya yang bangunkan panjenengan apa kata Rasul apa benar kamu akan bangunkanku benar ya Rasul, saya berusaha akan membangunkan panjangan. Ya udah, saya tak tidur. Kasih Nabi tidur, semua sahabat tidur. Ini satu sahabat yang terjaga tidak tidur. Dia janji sama Rasul akan membangunkan kalau sudah ada, eh, kalau udah sholat subuh. Kalau di Indonesia ada jago keluru. Eh? apa yang terjadi Sohabat tadi itu duduk malah ngantuk ngantuk ngantuk tertidur nyampe matahari keluar kalau matahari terbit kancing nabi terbangun matahari sudah terbit kancing nabi pernah bangun kawanan makanya ono santri tang ini kawanan termasuk sunnah rasul Sampai oh, sampaian-paiyan rumah yang diarani sunah rasul terima malam jumat ngono ngumpul di baju rasul sunah rasul sunah rasul bu mana nih jiwa rasul di mana nih jima? ya setengah saking sunah rasul turu ke kawanan gini ya sunah rasul berikut kaji nabi pernah bangun Kekawanan, kawanan kayak kawing. Luno tegel-tegelita, kalau memang ustadz apa sholat duka, lalu sholat duka aku anak sepiannya luru. <laughs> sholat duka anak <aku> anak sepiannya. <laughs> Ustad saya umpamanya sholat duka gak diberi, nggak diberi. Doa aku nol, bagaimana? Ya, Lihat foto tak kok gunung. Nah, saya itu kalau sholat Subuh kawanan terus lah Ustadz. Malu sama teman kalau begini Biasanya <tik> <tik> ya, ngisi, ngisi nih, saya Malu Kanjing Nabi bangun Setelah Rasulullah Sementara matahari sudah terbit Lalu Rasulullah pun membangunkan Sahabat yang telah Janji akan membangunkan heh bangun bangun, loh kamu katanya pengen membangunkan aku, <guluh> apa kata sahabat sahabat tungguju, <guluh> mohon maaf ya Rasulullah, ini loh kedekatan nih kajing Nabi Kalau sahabat seperti itu loh. sekarang kiai karo santri, kiai karo masyarakat nih koyok malaikat Israel karo apa, <guluh> jadi masyarakat wati santri wati, kiai mentu kok dalam mulu, santing gini Orang santri ke boloni dhewe paling santri al-mubarok. Ya boloni dhewe. Eh mlaku bareng. Kadang-kadang rangkulan. Al-mubarok. walamakana ada talaman fiddin milaman wahdoban mudlahiman roa itu maka aku berpendapat al istigola al istigola membuat pitahri rihadal kitabi dengan menyusun iki, ini kitab. Maksudnya ini kitab, itu kitab yang ditulis ini lo Kitab Ikhya Unumidin. Muhiman. Muhiman penting. Ikhyaan. menghidupkan li'ulu pada beberapa ilmu agama. Di saat agama ini dijual murah-murah oleh oknum-oknum kiai, oleh da'i-dai yang mengeruk harta dari umat, kemudian beliau berpendapat bahwa Membuat karya tulis Ihyak Unumidin sangat penting untuk menanggulangi bermunculannya, munculnya oknum-oknum ulama-ulama itu. Semestinya itu kyai itu menjadi kebanggaan. Seperti Wali Songo gitu loh. Wali Songo dulu itu di masa hidupnya beliau sangat dermawan. Beliau itu dari rumah satu ke rumah yang lain. Nyampe beliau sudah wafat itu loh Masih dirmawan. Masih memberikan keuntungan kepada umat. Kita orang ini jadi kiai payah. Eh? Merugikan terus. Eh? Bangun pondok sumbangan terus. lawang pendaftaran. No Lhoang no pendaftaran alasannya pendaftaran ulang. Kayak pabrik woy. Loh pabrik pendaftaran ulang. Nah ini pondok pesantren no ngunu ini. Dengarin ini. oknum-oknum ulama, oknum-oknum kiai, oknum-oknum pengasuh pondok. Pondok pesantren itu tidak perluang bisnis. Anggir sawah pendaftaran ulang. Untuk apa? Untuk ini Ustadz Kasian. Wali santri-wali santri yang memondokkan itu ekonominya lebih rendah daripada Romo Yai. Wong Romo Yai, oh my way, koyoh, istana de Veron. <tion> Mau bilai cecer-cerernya, koyoh, sorum, dealer, dele, dengu, nolungun, nung. kasihan. Hm? Kadang-kadang santri telat turah, taruh turah, taruh turah. Kasihan, Bu Joyo dibebaskan BPS kan nulu nulu. ke mobil Siji gawe nyauru hutangnya santri nih, bisa-bisa saja. Lagi pula kan wali santri kalau lo kan nih gue kopi sembarang Anggap saja gula kopi nih, Wito gitu, Kanggunya sekan, apa iuran yang telat-telat untuk santri ini. Lagi pula kan wali santri kalau lo kan dunya nyalam time ini. Nono gila kali-kali mikirnya sedih wa narata tafakur niki. Mi gatuke ta kupinge karo di anu diwacake anu Inna fi khalqis samawati wal ardi wa tilafil laili wan nahari la ayatin li albab. Alladheena yadzkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Robben ama kolak tahada batila Subhanaka Fakina ada benar. Terus kupingnya tidur nih pinter Biar sekali kali tafakur mosok podo pesantren karena bang Tito persis sih. <tik> apa podo pesantren sama apa itu sama Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank BCA, Bang Rot le, ya. lo kok iso sama gitu lo? Nah untuk bile, lo, lo nolong pesantren, nololising nih, nololting kolektor nih, simpatian marah Saya yang ngomong ini gitu, ini fakta ini, bukan cerita wali-wali santri, kalau cerita ke tempatku gitu. Saya kalau ngomong seperti ini, to wali santri atau dong ini, lerus kiai, saat itu yang terjadi pada saya. Bahkan sepeda motor saya kiai pernah ditahan tahan di at, sebuah pondok pesantren, gara-gara anak saya telat 4 bulan, saya jemput anak saya, dilarang kiai, nggak boleh dijemput. Pada akhirnya kiai berhubung, memang di rumah yang ada acara, anak saya harus saya bawa, pada akhirnya, sepeda motor saya ditahan sama Pondok Pranggenah Seumpamanya ya, Seydina Umar saat ini hidup itu. Pondok pesantrennya dungkal seperti berang gitu. <tuh>. Nah nanti bagaimana kalau santri-santri telat tidak ditarik, nantilah Pondok pesantrennya collab Lagi ada kaya yang bisa ragu karena rizki ini pasti Allah gitu. Seumpamanya tidak ditarik terus, pondok kolep aku yakin. Almu buaya pondok yang pertama kali kolep. Almu buaya ini dua puluh tahun tidak pernah narik iuran yang telat. Oh, Gak pernah, Gusira, ini gusi ini telatnya isi pirang bulan juga. Bagus ya? ini <tuh> Vera ini telatnya viral, viral bulan banget. Miralang, setahun malah Jadi ini Pak Setahun eh, Apakah terusan Mubarak Enggak Kamu itu jangan terbayang-bayang dengan pikiran kamu yang kotor Jangan terbayang-bayang Dengan pikiran kamu yang keliru Apa-apa yang kau sedekahkan Kepada santri akan diganti oleh Allah Prek Nanti adil Nanti ritual Masya Allah Misi nih sini nih Ini aku mau coexiatoh Isin sih maksudnya Saya yang asli tau Pengen baca exiatoh udah lama banget Baru kali ini saya baca Muyung rasa ngisi-ngisi sini Pondok pesantren nunggu-nunggu Eh Waqasfand dan dan membukakan dari beberapa jalannya para imam al yang terdahulu. Memang umat ini harus diarahkan, harus dirujukan kepada salafu soli, lihat itu ulama-ulama terdahulu. Punggungnya itu, bunuan. Kenapa ulama-ulama terdahulu, punggungnya sama bunuan, setiap malam beliau bersusah payah mengangkat gandum untuk disedekahkan di depan pintu-pintu umat. Sa'i kira oknum kiai sedekah, terima Weh, putus selfie. Wee kadang-kadang di syuting di youtube, eh? dipamerkan kepada ke, eh, jembul dalam rangka, eh? konten, nah, untuk pindah, tenan, eh, eh, bisa ustad nih, ngisin gitu. sini, sini, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh lama sono kijayo membuat konten ketemu ke rumah lampir ya lampir eh terus apa bedanya dengan apa itu film-film yang apa kok film itu itu sinetron sinetron nih eh langsung sinetron sinetron film-film biasa setelah selesai itu itu sekian menunggu terus so tulisan-tulisan terakhir gitu cerita ini hanya fiktif nah, nah, ya. tulisannya isono belakangan ini mana hanya fiktif belaka lu kok ono kia melu melu ngono scrap scrap scrap ngono bilang ngonoiku jenenge ngemis itu namanya pengemis nggak usah gitu gituan kamu punya youtube ya punya youtube nggak usah cari masa Yo, kalau ilmu kamu bener, kalau ilmu salah, mong saya sendiri, sing jelas jelas ngaji, saya nggak berani, saya buat YouTube itu nggak berani, saya. sampai sekarang saya nggak punya YouTube, adapun mau sampai video saya gentayangan di YouTube, hmm, bohong, alam gaib, alam gaib, orang yang nggak kelihatan. Wa'idohan dan menjelaskan limanahi limanahil ulumi pada beberapa maksud pada beberapa maksudnya beberapa ilmu an-nafiati yang bermanfaat indan nabiyina menurut para nabi wassalafi dan ulama' terdahulu as yang salih-salih semua. Di sini nanti musonif akan kuat buntas. Ngoce'i ulama'-ulama' yang su, ulama'-ulama' yang jelek. Ngoce'i umaro umaro yang dolim, ulama umaro umaro yang korup. Ngoce'i orang-orang awam Hah? yang tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah. Dan menerangkan. Di sini ini. membagiannya membagi. asas anu ya, asastu. Dan benar-benar membuat dasar. Dan benar-benar aku membuat dasar. Hu pada kitab. Ala arbaati arba'in. Atas empat seperempat. Atas empat seperempat empat dibagi empat nih jadi seperempat seperempat seperempat anggap saja ehya ulum ini ada empat jus lalu dibagi papat. wahyia arba arba adalah rubuul ibadat satu perempatnya beberapa ibadah yang satu jus menerangkan tentang ubudiyah tentang pengabdian manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warubu'ul adati. Dan seperempat sehari-hari. Dan seperempat adat. Adat maksudnya kehidupan sehari-hari ini. Warubu'ul muhlikati dan satu perempat beberapa kebinasaan yang seperempat membahas tentang eh, kebinasaan atau rusaknya alam ini rusaknya manusia ini rusaknya ibadah kita rusaknya ilmu kita rusaknya amal kita nanti diterangkan semua warubuul dan satu per empat. Beberapa yang menyelamatkan. Warubu'l-Munjiyati dan satu perempat beberapa yang menyelamatkan. Wasodartu dan memulai. Wasodartu dan aku memulai. al secara global. kitab bil-ilmi dengan kitab al-ilmu. Pertama kali, Imam Ghazali bahas senang ilmu, karena ilmu ini adalah peralatan yang sangat penting untuk membuka semua amal. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa mereka alim dengan banyaknya ilmu, lalu ilmunya tidak diamalkan. Maka orang ini habis di sate Gusti Allah. Dengerin ini, akan diadab asyaddu nnas adaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu bi ilmi. Lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. orang yang paling diadab paling parah kelak di yaumil kiamat. Siapa mereka? Bukan orang kafir Siapa mereka? Bukan orang ahli maksiat. Siapa mereka? Bukan penzina. Siapa mereka? Bukan koruptor Koruptor Siapa mereka? Bukan penipu Bukan penjahat Bukan ini dan itu Siapa mereka? Alimun Orang yang alim Lamian faghullah Yang orang itu tidak diberi manfaat ilmu oleh Allah Dengerin itu tidak diberi manfaat ilmu sama Allah. Yaitu mereka yang alim. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Bahasa Jawanya. Sarung pelikat didondomi. Pinter menaik nasihat. Tapi gak isonglah. Oh, eh? Sarung pelikat didondomi. Pandai memberi nasihat kepada umat. Tapi nasihatnya tidak pernah. Diamalkan, tidak pernah dilakoni, tidak pernah diamalkan. Orang-orang semacam ini, orang-orang yang dilaknat sama Allah dan Rasul-Nya, yang dilaknat oleh para ulama, yang dilaknat semua alam melaknat mereka. Maka dumeh, pondok, santri muakeh kelak di akhirat, Menakutkan, makanya aku gak wani, waro woro Pondok sini silahkan. Kadang-kadang ada pondok pesantren itu ditulis di rata nih. Telah dibuka pendaftaran santri baru. Nana, pondok pesantren nih ya sekolah umum nih. Menyponsorkan. Ada wartawan datang ke sini pengen meliput, pengen meliput pondok. Coba-coba ujung-ujungnya jalur duit. Apa? Mungkin nanti yeah. well, Rasa diberitakan nih, oh, saya udah terkenal di alam kubur. <laughs> Dan, ya, yeah. alam kubur, terkenal. Nah, alam, alam dunia. Nggak ya, usah gitu. Kedatangan santri banyak, baik, tidak kedatangan ya, baik. Itu pilihannya Gusti oh, oh. Allah. Allah. Ada seorang jejai, santrinya tadinya seribu merosot total, garek pitulas, anggap saja. tak menurut saya, toh lebih baik 17, Tapi di manajemen ini dengan baik daripada santri ini sewu kiai ini mulangi pengeluru. Karena ada dong, hmm? hmm, sibuk sibuk. kadang-kadang jalur ijazah. Saya sering ketamunan kiai-kiai pengasuh pondok. Gitu. Minta Ijaya minta batin. aku Dewi atau tara Saya sendiri papa pernah. lama-lama papa pernah. paling astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. ke nombor ya Waswadar al bi ilm, li karena kitab ilmu wa sangat penting la ak la ak yakti, la ak syufa, supaya aku membuka awalan pertama anil ilmi tentang ilmu alladi yang kalau bisa nulis nanti ya pak kosongan ya ulumidin ya yeah, yang punya kalau bisa nulis semua gitu, nggak malas nulis caranya di fotokopi. Eh? Sudah ustadz di mana di hp ustadz sudah saya foto. <laughs> Kok kamu cerdas. <laughs> alladhi yang yang tersembah Allahu Allah ala lisani rasulihi atas lisannya rasul-rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam al a'yana di beberapa waktu bitalabihi dengan menuntut ilmu itqala karena bersabda Rasulullahi, Rasulullah Wasallam, yes. Tolabul ilmi faridoh ala kulli muslimin. Tolabul ilmi menuntut ilmu faridotun wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Ini khatis yang ada di Bukhari seperti itu. Tapi ini muslim ono tambahane Ala kulli muslimin wa muslimatin. Semuanya benar. Eh, semuanya benar, apa benar? Sebab wong wedok itu panggilannya bu-bu, bu gimana -bu, buntut. Eh, wong Lanang disebut mesti sing wedok kak, oh. Anggir wong Lanang duitnya akeh mesti wong wedok kak, tapi nak wong wedok sing duit-duit, sing Lanang yang gak makannya oh. Makanya lelaki harus pinter nyambut gawi, pinter cari uang, nanti kalau kamu Budu cari uang kemudian istrimu yang pandi bahaya Disepak Rapat soya buktikan. Eh? Perempuan itu kalau sudah pandai cari uang Itu siungnya itu Giginya jadi gigi taring semua Lidahnya menjadi lidah seribu eh? Kepalanya keluar tanduknya Kalau perempuan kita nyambut gawi Makanya kalau bisa toh, Istri kamu jadikan bida dari kamu Jangan suruh nyambut gawi Kamu yang punya penghasilan Orang malah bujumu mumpukkan di Arab Saudi, kowe malah ngomong anak Mau ngomong anak, ngomong anak Ngomong anak ngomong anak Gendang, gendang, gendang, gendang. Sehingga kita kerja di Arab Saudi Akibatnya, sehingga kita nikah sama majikan di sana Mule-mule, matang pitung tunggulan Baruk-baruk <tuk> Dengerin <tuk> Ustadz lu Loh ini saya itu menasihati, kamu gak bisa tersinggung. Nanti kalau kamu tersinggung malah tersungging. Dan habis tersungging, mesti jengking. <tuh> Menuntut ilmu hukumnya wajib. Hmm? Musibah terbesar yang diletakkan oleh Allah kepada diri manusia. Bukan adanya gempa bumi. Bukan adanya gunung meletus. Bukan adanya tsunami. Bukan adanya apa krisis moneter. Bukan adanya kamu tidak punya uang. Bukan. Musibah terbesar adalah kebodohan yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Dengerin ini. Bahkan bodoh itu lebih parah daripada orang yang meninggalkan sholat. Kenapa seperti itu? Gara-gara bodoh, Sholat kamu itu enggak diterima oleh Allah. Makanya dulu di zaman Sayyidina Ali pernah suatu ketika Sayyidina Ali itu pengen masuk ke masjid kaget. Karena Sayyidina Ali itu melihat setan sedang tengok-tengok di depan pintu masjid. Lalu ditanya, "Hei setan, kenapa kamu tidak mengganggu sama orang yang sedang sholat di dalam masjid itu? Apa kata setan?" Enggak. Ini nah, kenapa? itu itu di sampingnya orang bodoh yang sedang sholat ada seorang ulama yang sedang tidur saya khawatir kalau mengganggu sholatnya orang bodoh kemudian orang orang alim yang tertidur terusik bahaya sholatnya malah sah lebih baik saya biarkan sholatnya orang bodoh mesti orang dengerin ini lewang bodoh ini kini, ini pasti nengini uang butung, butung ini, eh, bareng mengusap kepak, ngusap kepala lu ini. <gudung> ini, bareng apa, ngusap kupingnya, eh? ngusap kuping, ting, ting, ting, lainnya contoh kayak gini aneh, bareng membasuh kaki saya eh nyampe pupu, Disok nyampe pupune ketok, padahal eh ning si samping ada gusirot samping, <laughs> ning terus Ngin -ngin jadi jenglit jenglit jenglit jenglit bertahun-tahun. Dia tidak diganggu sama setan. Kenapa enggak diganggu sama setan? Positif ibadahnya enggak diterima sama Allah. Gara-gara kena musibah besar, yaitu kebodohan. Makanya kebodohan kamu itu harus disingkirkan. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Didandani dulu. Ini Musanif atau Imam Ghazali Meletakkan ilmu tasawuf lewat ibadah. Meletakkan ilmu tasawuf eh, lewat adat istiadat, lewat keseharian kita. Meletakkan ilmu tasawuf lewat keselamatan kita dari eh, ketipuan, dari tipu-tipuan. Eh, meletakkan ilmu tasawuf eh, yaitu kita diilmuni sama Imam Ghazali. Bagaimana supaya kita ini tidak terjumus eh, dalam kenistaan hidup dan kelak apabila kita mati. Makanya pertama kali beliau membahas tentang ilmu ilmu dulu, bahwa mempelajari ilmu ilmu di sini bukan sebarang ilmu loh, bukan ilmu matematika, bukan ilmu biologi, bukan yang bukan ngawur jember. yang dimaksud ilmu di sini adalah al ilmu bimakrifatillah, ilmu yang menjadikan kamu semakin kenal kepada Allah. Tapi kalau sampai sekolah umum Ilmu nih semakin kenal dengan ijazah. Engko nafas dhewe ijazah terus ngalor ngidul, ngalor ngidul kaya wong edan. Lha kok gitu, dat, Lah ngalor ngidul. Wis dhewe ijazah, ijazahé nyampe sarjana kok sampai bingung golek pekerjaan ya. Pengen adol pentol isin Jadi ini wis profesor doktor. Abe angon wedhus isen lho. Punya ilmu kok malu iki Kan berarti ilmu nya kan masyaallah beda dengan santri, angan berdua pantas, angan bebek pantas, gulek rosok pantas, eh? turah turu ella melah pantas menang oh. Wahumaiyizu, Wahumaiyizu dan aku membedakan fihi. Wahumaiyizu dan aku membedakan fihi pada hadis dawei kan nabi tadi. Fihi pada ilmu, Nena. Wa Wahumaiyizu dan aku membedakan fihi pada ilmu al ilma ilmu an ilmu yang manfaat alnavia yang manfaat minakdori daripada yang madorot ilmu madorot itu seperti ilmu filsafat ilmu madorot ilmu ramalan ramalan eh, primbon primbon Jawa, itu ilmu madorot Leng, kamu wis seneng karo seorang wanita eh, mangat mondok, wes janjian bisa nampes lulus bareng bareng nih nikah. lu seneng senengnge tumatean bapak ibu e eh, ngramal. Sing siji si, seloso waki, sing siji si, kemispon, jari jairini engkau nak nikahan pedut dalam, Jairini riski neseret. Jairini beso obamane nikang nenge nenge nenge nikah, nenge kan, kan. nenge ini nenge nenge nenge nenge nenge nenge nenge nenge nenge nenge kalau masalah nonggol lah, aku lebih pinter, oh, bapakku suhu, mbak suhu-suhu gabe, oh, eh? eh? suhu apa ini? suhu gile, gitu. suhu, eh, suhu panas, ya. eh? kakek saya itu ahli hitung-hitung menunggu, -hitung dulu di batung hitung-hitung saya masih kecil tak ngetah tapi helmati saya, tiap musik tol, eh? Dulu saya itu diramal, diramal bahasa ayah, jadi kan yang melamarkan kan Romo Yayi Tanpa sepengetahuan aja ibuku, jadi Romo Yayi ngomong-ngomong buju Jujunya bujuku ayu, apa ini bujuku kayak kamu yang mau catar cek bengkang perusahaan Santai, maaf-maaf. Dami, dami, dami. Jadi, ilmu itu ada yang manfaat, ada yang nggak manfaat. Ilmu yang manfaat dipersilakan dipelajari. Ilmu yang nggak manfaat rasanya dipelajari. Imam Syafi'i itu membagi ilmu sebagaimana yang dikomentarkan di kitab Ta'lim ta al-ilmu ilmani ilmu itu ada dua yang pertama adalah ilmu hal ilmu hal itu ilmu keadaan kalau keadaan kamu sedang bengkel mobil itu punya ilmu ini perbengkelan mobil sampai ngawur bengkeli mobilnya uang yang diutak ikhabe baring unung itu, murah itu bisa turah hakeh lepas ngelepas no, ban, orang bisa balik nopeneh terus bia kalau no. ngawur Heh, ya ampun, rangkendang, long nambal piano iso, dilepas ila pasangko pelak. Akibatnya nambal piano dino. kamu tuh zonik, ilmu itu ada ilmu hal, ada ilmu, ada ilmu ilmu fikih, ilmu fikih, ilmu ilmu, ilmu, ilmu hal itu, ilmu yang untuk mempelajari kehidupan setiap hari. Sedangkan ilmu fikir, ilmu untuk memahamkan ibadah kita, muamalah kita, dan kepada Allah dan kepada hamba-hambanya huh? Kalau Imam Ghazali itu ilmu yang diwajibkan oleh Allah itu adalah Al-ilmu bima'rifatilah, ilmu yang menjadikan kamu semakin ma'rifat kepada Allah Semakin kenal kepada Allah Orang kok ilmu, jadi orang kenal sama Allah malah kenal bodo dunia malah kenal semakin kroyokan pangkat dia giat berlulus kuliah malah kroyokan calon bupati kroyokane ngopo itu anu usah anu opo nanti kalau santri enggak ada yang jadi gubernur nanti bekehalah kayak lu santri-santri sing -santri, jadi, dadi nak mlaku enggak usah gitu kalau orang lain keroyokan silakan. Kalau kamu kamu tuh rasa meluk, Enggak usah ikut-ikut apa, ikut-ikut keroyokan. ikut berebut pangkat diraja, Enggak usah. Eh, langs jadi bupati gaji paling berapa juta? Lu nu kok masya allah, sobangun dong, song ini, song ini mau beli malah limau. Eh? Alasannya tunjangan. Eh? Eh? Setiap ada pembangunan dipotong sepuluh per persen, nggak tahu untuk ini, cita-citamu, tak cita-cita Calon cita-cita calon, bercalon karena karena dawu, karena berkata kajing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nawait billahi min ilmin la yanfa. Na'udzu Na aku berlindung Billahi kepada Allah min ilmin dari ilmu la yanfa la yang tidak bermanfaat Kanjeng Nabi itu berlindung dengan ilmu Sehingga gak manfaat mempelajari pencernakan amuba kamu ketemu akibat mobil ngedek kapan? Mempelajari percetakan, percenakan kata, lo ngono kodok morowe mulai mumpelayu mencoret-mencoret jilid. Malah mempelajari apa? Ya, mempelajari sing manfaat berduka ilmu tentang tata cara apa? Tata cara sholat, tata cara ibadah rapat ya. mempelajari ilmu-ilmu yang menunggu. Hah? Percernakan manusia Hah? Proses hamilnya manusia ini. Hamil rasa di warahno mateng meteng, -meteng di wilayah dua meteng eh, Yeteo meteng mateng 2 waduh 2 2 2 2 2 2 Belajar itu yang penting-penting penting-ting -penting Ada urusannya dengan ilmu agama Kamu itu kadang-kadang lucu Belajar bahasa Inggris eh, bertahun-tahun Setelah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun Mulai sekolah, mulai matematika Padahal dulu kejuruannya kejuruan bahasa Inggris hmm? Ini akhir-akhir ini tuh Orang itu lebih senang dengan ilmu-ilmu ilmu dunia daripada ilmu akhirat. Menyenggih itu umpamanya, Saya membuka pendaftaran guru ngajar fisika. Tapi pendaftaran guru ngajar ilmu tafsir. Orang-orang calon. Sering kali ada beberapa ustadz datang ke Al-Mubarak. melamar ngajar di pondok. Lalu tak tahu, tak tunggu, tak tunggu kalau tak cilikin. umur pitung tahun, tak tunggu tentang singgut, tak tunggu tentang ta tak luk, tak tunggu tentang bina. Orang itu jawab, dan nah, terus kalau nggak bisa jawab, apa bingat. Saya dengan mobil. mau pelajari, ada faid. Eh, terus kerja, kerja, ngerusuh, kayak bungkering, gitu? loh. Lalu pemanfaati kediri-deri yang bebas sekali bukori jumat jangan ditahu kalimat apa sebab apa, moropa mabrin sebab apa, bagaimana perubahannya era penyapa sebab apa, alamatnya apa sebab apa, eh, marifat atau nangkiron sebab apa, sikuat apa, bina apa, matinya bagaimana, Kita sistir lagi kalau gue vielanya bagaimana mana nyapa, mengeira isao, lera Raisa terus gimana juga, eh, lagi pula, lagi pula isantri, boleh lapangan pekerjaan ngajar. Yang ngajar di daerah kamu di rumah-rumah kamu, eh ya, rumah yang sama, kamu kesini terus bilik gaji keno, siapa segelium si gaji, nah, aku di W, aku di malah, nah, Kalau kamu kesini pengen cari gaji, siapa si gaji, eh pengurus eh? saya udah eh? KB, kanjing nabi, kanjing nabi berdoa. Naudzubillah min ilmin Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang enggak ber bermanfaat. Eh. Siap. Siap. siap. Setengah rentang kanan, gerak. Maju, jalan, berhenti, gerak. Mana kita terus biji juga. Ilmu rajin tapi sedikit amal no. Padahal yo profesor doktor lo. Pancasila kok enggak hafal nih. Hafal apa enggak? Lha saomega meneh hafal kenapa upacara bendera sik nggowo tek. sekali-kali rasa nggo Kita SMA ge upacara bendera yo ana yaine, maca undang-undang dasar mosok ora hafal. Lha ngko di sira diwe guru jebul hafal. Saketang separuh, Lha wis SMA macam undang-undang bojo. Maca undang-undang apalan coba apalan. Eh? kan jadi jadi aneh kan? Eh, seperti ini. Ilmu yang diwajibkan oleh Allah enggak dipelajari. Ilmu sing rafatnya oh wajib malah dipelajari. Malah kadang-kadang belajar ilmu gini. Gini. Gini. Gini. Gini. Gini. Gini. prit prit prit prit prit Gini. Gini. Gini saya itu bukan jelek-jelekin bukan tapi mbok yo ilmu yang wajib didahulukan ilmu untuk mengenal kepada Allah didahulukan ilmu yang mampu membedah mata hati kita kenal kepada Allah mbok yo didaulukan hmm? nyata ini, mosok sarjana ekonomi malah bingung tentang ekonomi ini jadi lucu ya. saya itu sering loh kedatangan sarjana-sarjana Bingung tentang hutang lah, tentang lanulah, ya, mengeluh tentang hutang ini. Rumah sana, apa akurannya hutang? Ya. Ini lah, apa? Dia pada hutangin, dia hutang ngomong, apa? Curi sama manusia, curi aja kalau Allah. Wah, ya. uh, dan aku mentahkikan dan aku membenarkan. kecenderungan manusia saat ini. Ahli maksudnya manusia, al asri maksudnya saat ini. Asron itu artinya itu zaman. suabi jauh dari bentuknya kebenaran, jauh dari bentuk kebenaran. Sekarang ini unjuk Pondok pesantren itu santrinya sedikit lebih banyak sekolah umum. Bareng sing mondok nih pondok pesantren ngaji nih dura tenanan. Kenapa nggak tenanan? Tidak diawali pengasuh pondok sing tenanan. Mohon maaf ya, enggak usah tersinggung lah. Sekarang ini banyak kok oh, kiai-kiai ngaji tenanan. Bahkan beliau tidak ngajar. Heh? Jadi ada seorang kiai punya pondok pesantren, beliau tidak pernah ngajar, jebul jebul kiai ini orang tidak bisa membaca kitab kuning. Nah terus kalau nggak bisa membaca kitab kuning, terus pondok pesantrennya untuk apa? Makanya pondok ini tenada nih tuh Saya ini tuh dengerin dengerin, saya bersusah payah sampai jam setengah dua masih melek ini tuh. Ini dalam rangka untuk menggila di bersih pakar-pakar ilmu. Sehingga lahir seorang ulama-ulama yang luar biasa di tahun 2035-2035 Sudah lahir banyak ulama-ulama senusantara yang hebat-hebat Pondok-pondok -hebat. pesantren yang sudah berani nolak bantuan pemerintah Justru tidak tidak mencari dana pemerintah Malah nyumbang pemerintah sekian miliar sekiannya Ini nanti kalau sistem saya berhasil atau akan bermunculan pondok-pondok hebat yang menolak dana pemerintah, bahkan pondok pesantren, mensubsidi pemerintah. Pondok pesantren membangunkan jalan tol. Kalau perlu, toh, jalan tol yang ada itu dari Jakarta sampai Banyuwangi. Ini. Dari Banten sampai Banyuwangi itu dikuasai santri Kemudian, kemudian, ya, digratiskan semua. Amin. Nah, perlu jalan tol tidak cuma khusus untuk mobil, tapi jalan tol sampai ya, untuk sepeda motor, sampingin lagi untuk becak sampingin lagi untuk jalan kaki, sampingin lagi ya ya jalan tol. <laughs> gitu itu namanya mengikuti Pancasila sila yang ke, sila yang ke, sila ke enam Pancasila enam. Sila gali, lima. 5. Bagaimana bunyinya? Beleni Meneh, Pak Jokowi, Gendungu. Bagaimana bunyinya? Diam, diam. Saya yang ngomong. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pembangunan tol, hanya untuk mereka-mereka yang bermobil. Akibatnya, akibatnya ini gitu. sing bukoro masakin, sing nggak boleh sepeda ontal guys om tol. Yeah. Percaya nggak? Yeah. Yeah. Saya itu pernah, dulu di waktu saya masih muda. Itu kan saya belajar di Ungaran. Jadi ng ngaji kini Ungaran itu tak laju namanya wong desa lo, paham hamdalan tol, jadi saat motor saya itu bisa keliru lewat tol, saya digembori orang banyak, eh mas, Weh, salah, Weh. Lawyer, salah. Rata, tak melulu iso salah, beratan, saya <si> cekijen <collapses> malah, <sassadors> saya kaget saya atau gara-gara ada Pak ada pintu gerbang loh? kok ditarik, balik aku. <s Estados kilo> ora di, di, di, ya, polisi eh? coba nasibnya wong fakir kan, Nasibnya wong fakir, saya gil, alhamdulillah beso teo suke, beso teo suke ngon timi mobil papato, eh? saya bisa ison jalan tol tapi kan kasihan yang fakir-fakir Yang yang rumah sakit jadi wong fakir isom lepu jalan tol, ngetain <tik> <tik> <tik> nge, nge nge bis nge nak nge nge nge nge nge kasihan makanya ini itu ini, ini perlu ini eh? makanya kita berlindung dengan ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat ilmu-ilmu yang nggak penting itu. loh hari gini kok ono pelajaran hono coroko hari gini hono coroko terus kalau kamu magir hono coroko terus apa manfaat eh? Terus, umahmu, abu-abu, selamat datang? Gunanya, kau nonton Yang baca lu siapa? Ya teman-teman media sosial yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Filipina, yang ada Amerika ya. Amerika. Amerika dan sebagainya yang enggak paham. pakai bahasa Indonesia kadang-kadang orang Uni Shopnya tidak paham. <laughs> Wan gida'ihim an syaqilati suabi wan khida'ihim tan tertipunya ahlul asri bila miis harakat e iki sarobi apa sirobi dicari ya dengan mengkilatnya Patah murgana. Orang rata-rata kan ketipu dengan kebiarin dunia. Wah rumahnya bagus. Wah dapat pangkat derajat. Wah Pak Bupati, Gubernur, rela mbak tunggu nih limang tahun. Ya, Bupati ini menceling Ah, yang kemarin gede dar, gede dar, gede dar, gede dar, boleh. Pakai dasi. boleh, boleh, boleh, boleh. Kami kok nampes paripurna enggak katak atau ancaman di negara pomah, kalau mancing. Eh, adalah polisi-polisi medeni, ini sangat sih medeni jadi itu seragame percaya nggak? Kamu numpak motor, tidak pakai helm, buncang ke kono mu limo buncang ke kapu ya. Ono oh, polisi laki mancing, gue katak cekak kira-kira mati ini berat, enggak. Jadi asli, itu, polisi menakutkan gara-gara bajunya Kelabannya hmm. dipocot nye. Apalagi nanti kalau sudah pensiun, apalagi namanya segini ya. Orang itu rata-rata gitu, tertipu dengan patah murgananya dunia Tertipu dengan kebezari dunia Apa bedanya antara wanita yang wajahnya cantik, wajahnya yang jelek Bedanya lu apa? Ha? yang menjadikan beda, ada-ada akhlakul ada karima akhlaknya ahlak, nah kemarin itu ada tamu mengeluh, jadi tamu itu punya adik adiknya cuantik mengeluh tentang akhlaknya jadi adiknya itu sering gunta ganti cowok gunta ganti cowok ini, ini, ini saya tuh nyampe apa itu, masya Allah, padahal dulu itu primadona dalam hati saya nyampe Masya Allah, Anda mau berdoa, ayu ini, kuyang-kuyang, jepul, jepul. Setelah berkeluarga, perempuan ini kacu balu. Kenapa seperti itu? Potongan di atau pas mondok, gitu. paling hal di pacaran. Makanya saya merasa dipacaran di pacaran. Apa-apa, kamu-kamu, anak ibu nyai, anak pak nyai, sampai ini orang gendal. pak ibu nyai, anak ibu nyai, malah pacaran. Masa besok, anak ibu nyai, anak ibu nyai beso, nah, bunyai, ya... Jadi ini punya ini. Waktu itu punya ini. Wankhidai yimpila mi'is Harokate dibuka ya? Coba, coba, coba. Sirobi. Sirobi apa Sarobi? Sarobi. Eh, apa mananya Sarobi? Pata Morgana Kamu tahunya dari mana? Eh? Kamus? Sarobi isarobi dengan mengkilatnya patamurgiana patamurgiana itu tipu-tipuan itu loh apa itu ketoke jebul-jebul bila. kamu kalau melihat perempuan yang caderian kan wah koyo cemu antik dibukak ya. dipacul dibukak Dibuka, langsung lanang langsung geblak makanya kalau ngelamar perempuan itu tuh kan buka, oh, oh juga buka Halo ustad saya khusnudin, yo wes khusnudin malam pertama lak semaput weh, <Syukur> <Syukur> <Syukur> <Syukur> ah, semua ustad ujukur rumah sana, ayu cebul-cebul dibuka cadarikon wangi gugus nanti untu <Syukur> Waktina ihim. Waktina ihim dan relanya relanya mereka. Waktina ihim dan relanya mereka. Minal ulumi dari beberapa ilmu. Bilkisri apa kosri? Coba buka. Yang maknanya kerotaan itu. Hmm? Di Google. Ayo buka. Dengan kulit anil lubabi dari dari hati, artinya itu hati Negeru itu orang itu rata-rata itu hanya mengandalkan keluataan luar saja, wah aldi hadis, wah aldi tafsir, wah pinter bahasa sair, wah, cebul-cebul eh, hatinya busuk, eh, akhlaknya jelek, nggak ada keziaroh, nak duailil fasoh lita beruk lita beruk, cebul-cebul dalam rangka untuk mencari keuntungan. Dengerin ini, dengerin, ya punya pondok, di santri, santri ini belum toko warga dilarang. Alasannya coba, alasannya biar enggak keluyuran, hele paham aku paham. Singasari orang masalah keluyuran, singasari masalah keuntungan. Lesan yang membiarok, karena peraturan itu enggak ada pagarnya tani orang keluyuran coba mending orang-orang luyuran paling si cilok, ro, lupa, pa, limoen, pituwo, lu, biasa lagi pula saya dulu juga pernah mondok. Mondok di kambong di juru pondok terus kayak ayam berdaging. Saya dulu itu rasa tujuh belas juru pondok, saya di atas-atas si atas, di pagir pagir itu tujuh. Eh? makanya kalau liburan kalau hari kak, pondok saya itu satu minggu itu liburnya dua kali hari selasa sama hari jumat akhir senin sore berngasar teman setiap aku mentuk pondok melaku gitu. mungkin itu mungkin yang satu kilo punjul sekil pun nyampe melepuh saat dulu itu rasa tujuh belas pondok di kumpung-kumpung santri setiap izin sama saya itu ke Indomaret, mesti tak izin Tapi nak izin sama istri saya, nggak boleh Belanja nah, apa? dapat apa di warung sini, nggak ada Tapi aku menengah Tak siar Dalam hati saya, aku pernah jadi santri Santri senengnya jalan-jalan Jalan-jalan yeah, Apa mana nak ngepasi Kiriman nintek, ya seneng Rondonya Ayam tenter Ini apa kita orang sama-sama santri orang merasa merasa gaya kasihan sadri dikomplanguniku dong eh, santri kau jadi penjara kau nungguin komentar penjara suci suci apa deh lo ngisengin lo no isal suci kasian <tinyan>. kalau ustazin malah dukung dukung orang masalah dukung dukung nggak tapi bentuk ngunukiku tuh Jebul-jebul ada titik-titiknya dalam rangka untuk meraup keuntungan santri. Akibatnya ada santri ya, jajan. Ya, jadi ada masyarakat dodol itu lho, dodol bakso Padahal dodol itu mumpet-mumpet itu bolong-bolongan ada santri beli, beli apa beli bakso lewat jebul-jebul itu jebul-jebul itu jebul-jebul itu jebul-jebul itu bakso jebul itu <tinyan> Suruh, suruh, suruh. urusan bakso dipotong aneh ratau jumatan nih Ini almu biarok, almu ah. Al biarok ah. saya soi, ono beasiswa, sing sing sing genang, ya. gimana coba Kalau belanja di warung warga harganya murah, belanja di koperasi pondok regane ya? beli seragam di Koperasi Pondok Regane Rong atau Sewu. Beli seragam di pasar Regane, Pitung Pulau e Ewu coba. Makanya di Almu Barong ada seragam-seragaman. Ini seragam yang beli dia. Nih. Seragam hijau dan putih. Angger putih kain kafan malah murah. Hello? Kan ada seragam. Oh, saya dulu di Pondok Isra 17 kalau seragam di sini ini ada-ada seragam seragam, uang itu seng ikhlas kayak Pak Suratono ikhlas sepuluh, pokoknya tuh apa ilmu agama itu jangan dibuat loncatan untuk mencari keuntungan pribadi pikirkan umat dengan sungguh-sungguh pikirkan masyarakat eh? aku yakin tidak ada seorang tokoh tidak ada seorang ulama, seorang kiai seorang pengasuh, seorang eh? seorang pengurus, seorang ustaz seorang santri memikirkan umat, kecuali orang ini akan dibagiakan oleh Allah santri-santri al-mubarok atau tak latih belonjo rasani pondok belum jual masyarakat, hmm. jadi masyarakat masyarakat silahkan di pondok lain di dendoi, nih kayaknya malah untuk sanggup, mengaku eh. sering saya itu kalau kalau masuk di warung es ada santri jajan, mesti tak bayari, makanya aku ngepasin di warung untuk langsung gruduk mengajarane, karena ini, eh. ini kalau, kalau, saya di warung mau nongso santri beli ke malam pelaju, agar tukang di kabu, enak perlu bakulit tuku sisa Saya eh. nah, kalau ke parung kan mesti bayari santai-santai yang di tuku-tuku itu eh. semoga manfaat semoga manfaat semoga manfaat semoga Ngaji Ekiya eh tidak ada liburnya. Saya ngaji Ekiya eh tidak ada liburnya dan saya Walaupun saya bepergian tetap ngaji. Ya. Walaupun bepergian tetap saya ngaji dan nanti kamu-kamu kalau pengen ya lewat lewat rekaman, lewat live streaming. Semoga berkah. Subhanakallahumma wa wa subhanakallahumma wa subhanakallahumma wa subhanakallahumma wa wa wa